Huh. Apa? Oh. <laughs> hey. ini momen ini nih bahaya nih. Ih. <laughs> <Bahaya. laughs> Apa namanya? Apa? Legenda of Condor Heroes. Nih. <laughs> Gitaris Doni <laughs> Donny Lesmana yeah. Woi, langsung aja dah. Nah nanya apa? Enggak ada, belum. belum Satu pertanyaan 100.000. Pak Pak, kita harus matre. Bos Jagir, eh, Sultan Sultan, <laughs> Sultan Jagir siap sebordar dos ni luar aja. Bukan ah. Bukan, raga di sini ada gininya eh. Apa kita ada? di sini ada gininya nih apa namanya? Apa Apa sih namanya? Ada gininya loh. Ya lihat Iya, iya. Bukan yell, yell. Uh, apa sih namanya sih? Aku lupa loh, istilahnya itu loh Udah, pokoknya gitu deh yeah, Kalo yeah. yang lupa aku, no yeah. Lu, dua, besik BOM! Oh gitu. itu. lu dua besik yeah. oh. Oke okay. Ulang ya? Ya yeah. Lu, dua, besik wow. BOM! Donilus mana? Gue yeah. ada Donilus mana nih Nggak, ya. afdol kalau kita ya. nggak lihat dia main gitar. Main gitar pasti dikit dulu. Main apa, kayak itu ada gitar tuh loh. Gak ada gitar yang bagus. Ini gitar legend loh. <laughs> oh gitu, itu eh uh, gitar ini tiga puluh tahun ada. Eh enggak lah, berlebihan. Dua puluh tahun lebih lah ini gitar. Wih, wih ini gitar apa, kayak ya bagus. Oke, udah makasih ya. Nah. Itu. oke, <laughs> <laughs> oke, <Okay, okay, okay. laughs> itu doni, doni kenal gak main apa nih apa nih? apa? ah lagu orang gak oh lagu orang, orang lagu lolok dong lolok dong lolok eh lagu Doni, lagu Doni, jangan lagu lolok Punya lagu ada Doni tuh sampai gini loh apa namanya? disuruh sama mertuanya lolot. Nono, no. don, sekali aja kau nyanyi. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> kau <Kami tuk> mau nyanyi, dia nyanyi tangannya. Nyanyi. Berat itu, tapi itu memang benar-benar jarang. Lebih tarif biasanya kita tuh nyanyi. Apa ada gak bisa lah? Kenapa sih kamu nyanyi? Nyanyi aja. Suaramu bagus loh, <laughs> <laughs> lo nanti dengerin. Ya bagus loh, <laughs> untuk dilempar. <laughs> Yang penting bagus pokoknya. <laughs> Jangan nge-rebutan nyanyi. Jangan, cukup cukup cukup cukup. cukup, cukup. <laughs> gitu. Doni ini banyak sekali apa namanya ceritanya dia banyak sekali pengalaman <laughs> dan banyak sekali aku kenal dia juga cukup lah. Tapi sebelumnya <laughs> itu nama asli ya Doni Lesmana. Iya. Nyoman ya. ayan ketut. Nyoman. Cokerde, nyoman. Oh, iya. nyoman. Nyoman Cokorda Nyoman. Woi. Nyoman namanya. Nyoman Doni Lesmana. Iya. Lahir di Singaraja. Singaraja Besar di Badung. Badung. Woi. Sudah iya. tahu dah. Sebali udah tahu ini sebenarnya. Sebali udah tahu. Don, makasih udah datang ke sini dulu. Iya. Ini namanya acara kita di Jagir Channel ini namanya Bom, bom, bom. Yeah. Banyaknya bom. bom. Banyak panjangannya. Oh, gitu. Kalau Doni dari versi Doni bom itu apa? Kepanjangannya bom itu apa? Banyak orang menyayangi. Hey. Jiwanya melankolis. <laughs> bom. Iya, boleh lah. Banyak, banyak orang menyayangi. E, boleh, e, boleh, boleh, boleh, e, Baru tambah tambah satu lagi, apa namanya? Apa? Di kamusku, banyak orang menyayangi. Artinya bom. Pokoknya, setiap yang kesini, aku tanya apa artinya bom. Apa? Padahal aku sendiri gak ngerti bom gue apa? apa, asal, asal pokoknya bom. Biar meledak deh, bom. Iya, biar, menedak, benar, deh, bom benar, itu. biar meledak. Dia don. ya. bom biar meledak. Doni, aku gak tau apa mau aku tanya, Tapi yang pasti, Doni ini banyak sekali perjalanan yang... Kalau kita nanya Doni ini udah sering keluar masuk di layar YouTube, iya keluar masih layar YouTube sering kali kan dari zaman tahun berapa 2000, 2004, 2003, oh, itu uh, video klip gitu, ya pokoknya pokoknya keluar yeah. masuk terus aja ada aja ada di Bali TV ada di nasional juga iya. Oh, iya, iya Sempat ikut hmm. jadi audisionalnya S.I.D. Oh iya, iya, iya. di iya. radio show. Wah, kemana. Di radio show kan, oh, iya, iya. masuk nasional itu TV One. Yeah, TV One, ya. Banyak sekali kesana-sini. Wih, nggak <laughs> capek dong. Jadi uh, <laughs> <laughs> pengalaman, pengalaman itu iya. yang keren. Pengalaman. Jadi, pengalaman. Apalagi sama, waktu itu kan untuk lola lagi vakum. Vakum benar uh, wakum <tul> itu gara-gara vocalist apa vakum ya? si pink vakum <tul> si ya, daripada gak ada ya kegiatan di Bali udah, aku pulang Bobi dan mau bantu jadi adisinal litaris waktu itu album baru mereka, itu apa ya? Sunset di tangan aku? ya, itu, berarti latihan akhirnya, yuk ikut tur, keliling-keliling banyak ya, ceritanya tuh gulanya. oh banyak asik itu karena sama mereka mereka kan teman dari dulu iya, ya, ya. Kalau sendiri sih agak malah, cuma banyak dapat pengalaman dari klinik itu bahwa ternyata uh, kita itu harus bisa bekerja sama, harus bisa, kalau di kadang-kadang kita, apalagi udah pernah merasain di satu posisi <tuk> itu, iya, iya, iya. jadi kita kadang-kadang ada sindrom yang gimana, <tuk> terus waktu itu dapat pengalaman lagi refresh, tapi sempat sindrom kan Pasti. jujur aja, jujur, <tuk> sempat. Nah, <tuk> kan? <tuk> sempat ya. Doni ini awalnya sebelum dilolot itu dia aku tahu karena kita sempat-sempat ya aku ikut Iyalah, ini. aku siapalah. Cuma ya. waktu, waktu, waktu itu aku, dia tuh udah udah jago banget di festival-festival. Oh festival, festival. Wow, di festival-festival <laughs> kalau setiap festival Doni ikut, ay udah gitaris terbaik udah diambil sama dia. Susah dah. Enggak mungkin kita menang. Udah percuma kita main. Cocok aja, aku pernah ngomong ke mamanya. Dia orang ini gak cocok, lo ikut festival. Dia tuh jadi juri baru cocok. Lagi <laughs> orang menang aja, jurang gitu. Menang aja deh. Lah. itu zaman itu banyak lah, teman-teman kita zaman itulah. Iya, yeah. wih, gitaris, gitaris Wah, pokoknya, gitar speed Speed jangan speed <meng> main cepat semakin keren. semakin keren woi, woi, woi, woi, woi, woi, oping oping Aduh, makasih banyak. Iya. Yes, Wih, loh, dia ya. sekarang berapa asik lo? <laughs> dia juga bagus loh. Lo dikasih automatic lagi dia, dalam kap dia. <laughs> Ini Don. Apa nih? Namanya kopi jagir. Wih. Eh, langsung langsung bilang bijinya biji pilihan. Oh gitu. Biji jagir. Asli Bali kan? Iya. Oh. Kopinya bijinya biji pilihan. Bukan sembarang oh, biji. -bijian. Iya. Tahu lah, ngerti lah. Woi, makasih kopi jagir. Yuk, cintin dulu. Tes dulu tapi kebus kok nah jangan oh, oh, enak oh, enak enak enak bahasa Indonesia tuh enak jangan semuanya jangan ya, nah, ada pasti ada ya, pasti. lanjut lanjut, kan? lanjut, lanjut. Apanya. lanjut. Apanya. itu udah perjalanan tuh cerita-cerita lah kasih kasih ya, gitu lah. otomatis Doni kan ketemu dengan berbagai macam karakter berbagai macam Orang berbagai macam daerah yang tradisi dan adatnya pasti berbeda-beda dan di sana harus namanya kita bersosialisasi ya, pasti benar bukan hanya dari lingkuman eh lingkuman ya. likupan SID-nya aja waktu ya. itu waktu pergi-pergi itu ya. ya aku nggak cinta lolotnya di sini aku ya. karena oh, waktu betul. itu ya. zaman itu, ya. Itu. Ya, itu. ya ya jadi kita tahu daerah ini kan pasti biasanya kalau kita foto soncek pasti ketemu sama orang-orang asli di sana, waktu di Makassar, waktu di Gorontalo di mana betapa... hmm. tahu kita gimana cara kita e, membuka satu pembicaraan kan ada bahasa basinya kan hmm. mungkin langsung atau atau kita samain kayak di Bali juga. Mungkin. Jadi oh gini bahasa basinya gini sopan santunnya begini pergaulannya? Iya pergaulannya juga karena waktu di di Bandung juga kan pergaulannya agak luas ya lebih friendly orang-orang itu. Terus logat itu kan kadang <tuh> Alah. Alah. gimana ah, gitu. tapi kita oh mengerti oh gini memang orang di Bandung pergaulannya atau apa Bandung tuh terkenal bukan hanya pergaulan tapi bergaulnya dan digaulinya oh, digaul... <tuh> iya, iya lho, namanya di Bandung itu terkenal siapa yang tahu? Bandung uy langsung ting Hei, Bandung fashionnya di sana, iya, iya. camilannya di iya, sana, iya. kotanya kota tua yang varian iya. hmm. Java, nah, kulinernya juga, ya itu udah cemilan iya. tuh, cemilan cepu, oh, iya, cebelas tuh, itunya sana di Bandung <laughs> dan yang dicemil lainnya juga, <laughs> dia gak mau nggak mau buka-buka aneh, nahan diri deh. Takut kopi deh. dulu, kopi dulu. dulu, pokoknya dia pinter ya <laughs> kela-kelanya pinter, <laughs> dia pinter. Takut sama <laughs> nyala semana, takut. Peliling <tuk> <tuk> <tuk> tuh ya, kemana-mana tuh <tuk> nah, ya. Daerah Jawa, daerah Timur pernah? Timur pernah, <tuk> ya, tapi di cuma di NTB. NTB. Nah, setelah itu, yang yang uniknya itu, kan sudah jalan 4 tahun. Hmm. Di jalan tahun ketiga, si Madebawo, bakel. Oh, iya. nah, Dia datang ke rumah. Tapi cuma cuma main-main aja. Hmm. Itu kan liatin nih uh, lagu-laguku. Coba dengerin ya, Gil. Dengerin. Kok -keren. keren ya? Maksudnya beda, ada tes ya. baru. Iya, <coughs> sama sesuatu yang lama tuh, kecil becardo. Nah, ya, ya. <coughs> apa itu? BCL. <coughs> nah, apa lama <coughs> ya, ke? itu. Nah, itu. Itulah, gitu Akhirnya, Nah mungkin waktu itu juga lagi jenuh juga kan namanya udah yeah. beberapa tahun itu kan lumayan capek juga yeah, yeah, yeah. terus jenuh juga coba dah gimana kalau saya coba bangkitin band lama lagi uh. ah itu nah sekarang caranya berhenti itu susah <laughs> ya karena as asik tuh terus terang biasa itu asik Temen, ketergantungan ya ketergantungan kan di mana biasanya dinya e tergantung sih enggak tapi waktu itu kan udah tiga tahun sudah dapat banyak dari wow, sini udah ya. dapat apalnya uh, vibrasinya ya, atmosfernya kena SMA, nih udah mulai udah, udah, udah, udah dapat ya biasanya gitu karena waktu perjalanan karir itu karirku tuh dari dari awal lu biasanya uh, rotasinya tuh setiap tiga atau empat tahun hmm. contoh kayak waktu mainin lagu cover biasanya dari sma sampai taman sma yeah. udah tiga tahunan yeah, yeah. pasti berubah Uh, abis itu ada uh, aktivitas baru kayak ikut festival band itu udah tiga tahun biasanya yeah. udah jenuh yeah. Ya mungkin udah dapet apa yang kita pinginin uh. abis itu uh, main di kafe itu hmm. juga sekitar empat tahun loh kelasnya pas juga ada bom gitu <laughs> juga jadi pas juga dia saya juga gitu di lolo yang pertama kayak juga segitu dari tahun dua ribu dua sampai dua ribu lima kelas dua enam ya waktu vakum jadi setiap empat tahun pasti jenuh ada Pasti pingin sesuatu, ya, pingin yang baru, sesuatu yang ya, baru ya? Iya, iya, tidak apa, maksudnya Akhirnya, waktu berhenti itu di, dikasih tahu sama manajemen mereka loh, mau berhenti, cari pengganti dulu, gitu Dia oh. gitu. bilang, noh, nah, cari <laughs> pengganti itu yang segera kan Maksudnya kita gak, gak, gak Siapa ngang, yang rekomend gitu ya? Iya, ini band besar loh Gak hmm. lampang cari pengganti, hmm. gitu Akhirnya kebetulan ada si Sony <laughs> Dia waktu itu dekat sama mereka juga Main gitarnya asik, cocok lah ta nah, rayu-rayu Soni Bono nih iya Soni Bono tarik ya, Soni Bono ya biar benar nih jalan ceritanya bukan hoak nih jadi <laughs> harus klarifikasi yang benar-benar yang visinya benar-benar kelar Iya, ya pernah mah dia tolak pernah ah cenyak lah gue mungkin tahu sifat-sifat yang lain lu mungkin malah seragam kok opak opa-opanya nih gitu mungkin dia akhirnya terayu-rayu udah udah kamu nih apa ya. udah ada ancaman sedikit, oke <laughs> mau dia, pas dia mau, udah langsung jalan sama sama Lulot. kita aman akhirnya jalan. dan kenapa, <laughs> kenapa, gitu eh? kenapa jadi gitaris? Kenapa nggak jadi apa? gitu tuh? Kenapa jadi gitaris? Kenapa nggak jadi kerja di Puguai negeri gitu atau gimana? Udah. kan kalau di Beleng Singaraja kan lebih kenelayan dan petani. <laughs> iya kan? Melayan. Iya, melelet. Di daerah <laughs> sana memang begitu melayan dan petani kan hasil oh, gitu. hasil melelet ya, ya. memang terkenal melayan ya, dan petani. Ada, budung, ada bukit, ada bukit. Iya, Nah, kenapa hmm. jadi gitaris? Kenapa enggak jadi peladang gitu? <laughs> <laughs> Ladangnya banyak loh donor ya, sekarangnya. Ya. Nah, <laughs> ada ladang apa aja? Kopi kan. Kopi, ya, cengkeh, anggur. Wuih. Wine-wine. Iya, gitu. Tapi banyak juga lo uh, musisi dari Singaraja. Iya. Ya. Itu enggak aku tanya kenapa jadi gitaris? Karena udah jelas itu suka aja main musik main gitar gitu. <laughs> e, nah kalau kalau jadi petani itu nggak, ini nggak bisa dilihat di TV. <laughs> oh <laughs> siapa bilang? Banyak dulu lepet capir, <laughs> petani semua lepet capir oh, tuh. Lepet capir? Iya tahu. <tuk> <tuk> <tuk> wah <wakil. tuk> <Jangan. tuk> <tuk> <tuk> keren, hanya ada di TPR itu, begitu ya, hari minggu <tuk> <tuk> <Aneh> karya setiap hari, <tuk> <Selera mud. tuk> ini enggak aku Arla, <tuk> Arla. aku Arla. <tuk> oh, iya. nih, kelihatan oh. banget gitaris ya kita oh. sahabat nih kita nih untuk untuk para gini kita bomberman dan bomberwati oh gitu bomberman dan bomberwati <laughs> bomberman oh, bom bomberman bomberman dan bomberwati oh, ya, ya. sahabat dan bom bombardir lainnya oke banget doni kita harus dipegang kita harus... banyakkan meluk gitar apa meluk pasangan meluk <laughs> pasangan <laughs> Pasangannya ini gitar, ya? maksudnya peluk pasangan, terpasangan ini gitar. Kalau nggak dipeluk dia, tar gitarnya dibuang. <laughs> Doni belakangan ini banyak kita tahu apa Ngupload-ngupload di YouTube. Ya sosmed. Juga. Ya di sosmed juga itu sama anaknya. Berdua. Oh iya. Duet terus. Ya. Rencana bikin album apa gimana? Enggak, dia gini, terus sama anak tuh daripada dia, sebelumnya dia suka main game nah. dari SMP dia suka main game udah sih, bayar dari tapi tak kasih tau dia karena SMA ini mungkin masanya dia yang terakhir untuk senang-senang lah umurnya berapa sih? sekarang kelas 2 SMA umurnya tujuh umur 17 udah, aku ngerokok boleh ya? boleh ber. Ini kita rokok yang lagi in, eee, eee, eee. buka eee, unboxing eee, nih ya, eee, eee. lagi in. <laughs> Dan udah, udah di ini udah. Udah. Udah. Ah, udah, udah, udah mau udah. udah dikirim. <laughs> <laughs> ini apa namanya? Gimana tuh model sangkut pautnya sampai berapa tahun? <laughs> gak berani di <deh> ngomong, <laughs> gak berani ngomong. Kalo, lagi, kalo, lagi nunggu kabar. Kalau kemurahan cancel aja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya, kalau cocok terus lah. tapi kan? terus Kalau lagi ngomongin email, aku lagi uh, ngirim proposal ke email. Buat mau rencananya ngerusin yang tahun lalu kan sempat buat coaching klinik. Oh, uh, musik, iya iya benar-benar. Iya ya, bener, ya, bener, bener. iya karena mau tak lanjutin rencananya kan karena mau ya dia aja coaching. Ya. Aku juga mau lah di sini kadang-kadang boleh coaching di sini. Boleh. Kita live, kita coaching oh, jadi online itu ya. Iya, langsung live aja coaching siapa ya. mau, apa namanya? yang mau tanya jawab. Kita ya. langsung live aja ya. tanyaan apa. Ya. Kenapa ya. Anda di Jaget Channel ya? ya. Serius nih, kami ada sponsor. iya ada tuh. Uy, kopi udah siap, ada. <tuk> <tuk> ada. Semua ada. Dijamin melek sampai besok. Ada banyak ntar tadi juga ada kenangan-kenangan dari Jagir Kopi juga. Siap? Di Jagir Kopi ini masih taste case publish Oh gitu. Kalau emang masuk langsung sama Sultan hajar <tuh> ya, semuanya. <maksudnya>. Weh. <tuh> Tapi kopinya enak beneran enak loh. Yeah. Enak kopinya. Serius enak. Kopinya bener-bener kopi Bali yang rasanya memang pekat-pekat di lidah tuh. Yeah. Dan taste, taste nya memang Ya, kalau kopi itu kan memang ada rasa di lidah tuh kayak pekat-pekat iya. gimana dan aku minum kopi lagi, tapi tanpa gula biasanya makanya aku juga sama, sebenernya iya. nah, aku suka gula karena aku takut hmm. karena aku udah manis dong oh gitu jadi kalau aku tanpa gula, tanpa aku diabetes lagi <laughs> manisannya <laughs> makanya, dan mendingan nanti kamu di <laughs> Lanjut, lanjut, lanjut, lalu lanjut dong. Kita tanya gitu, keren tuh Nah, itu awal nontonan. Ya, mau kocin tanah anakmu tuh, kencananya iya. gimana? Itu oh, kan masa SMA tuh, masa masa kita terakhir untuk gila gilaan Anda, eh, punya nah. apa yang ya? Kita, bisa... juga, kita juga pernah masakan. Nah, siapa lagi? Mana tak, tak, tak Dan siapa mau kenal sekali? <laughs> <laughs> <laughs> jangan nih, jangan nih. Iya, iya, iya, iya, Itu udah kayak tak dia. <laughs> Uh, apa, belajar gitar tapi kebetulan dia dia suka karena tak liat dari selera musiknya dia tuh nah, yang biasa tuh dia dengerinnya Metallica A kan tahu, apa, apa ketularan bapaknya gak? gak tau padahal cuma tak kasih tuh dikit aja tak kasih dikit aja makanya uh, Metallica bukan dia intersegment gitu contohnya dia malah yang album lama ah, yang Kidden All atau nah, Just, iya. for, eh, just oh. It For All ya? gak nah, oh. Tahu nih ya. dia mainin Master of gitu terus kayak aku suka Sultan Oksir, mana? Dia malah suka lagu yang lain dari soalnya. Tadi malam dia mainin Romeo and Juliet. Itu best range ya? Iya best iya. iya, right, range. Right, yeah. yeah, right. Oh dia punya ini ini punya taste gitu. Hmm. Setidaknya bukan yang mainstream gitu. Jadi kan lumayan untuk modal itu kan. Apa, membuat karakter. Gitu. Lalu, orang misalnya, kalau orang biasanya kalau main musik <coughs> sukanya yang mainstream musik musik kan biasanya Iya biasa. Tapi gitu. kalau menurutmu anakmu emang ada tes di sana dan bisa dia. Ada, tapi aku gak mau di dia. Terus menjadi kenapa? Eh. <laughs> nah, karena di mana pohon buah jatuh di bawah pohonnya, eh, atau mungkin... pohon jatuh di bawah buahnya? <laughs> <laughs> Kecurangan. <sungai. laughs> <laughs> Nggak, ya, sekedar bisa atau okelah okay dia mungkin bisa secara kemampuan, cuma dari untuk dia nyambung hidup hmm. ya anak karena jadi mus musisi. Perjuangan yang ya, ya, tapi kenapa? Kenapa enggak? Anaknya lanang kan udah drama pas, anakmu udah gitar, hmm. anaknya lelet kan udah nyanyi juga bagus. loh suaranya oh, di, di, kenal di, iya sih, sayang sama dia. Ya, sayang bagus <tahu> suaranya. Iya, aku sih enggak, masalah yang penting mereka cocok. Iya, kalau cucok. dia cocok secara pergaulan, emang enggak pernah ketemu Kalau emang anaknya masa <laughs> kenapa nggak bikin suatu suatu misalnya uh, janjian nih satu uh, satu keluarga lolot eh liburan sama-sama yeah, eh, yeah. langsung keluarga di sana semua yeah, teh yeah. liburan apa kayak kemah-kemahan yeah, <tuk tangan> dia, suruh dia aku disuruh ngomong dia aku kok aku dia disuruh ngomong dia kan biasanya kan dia, biasanya, yang itu nah, kalau yang sendiri aja ini tidak ada kali like. kan itu kan, kalau kalau ada ada, ada Lana, ya. kalau Enra anaknya masih kecil ya. palingnya gede-gede dikit -gede -gede, dia jadi manajer lah Iya <tuk> sedikit jangan orang <susur> kecil ya ya ya bagus tuh si Lana nggak bilang tuh ya sebagai anak bagus dah, punya berarti lolot junior Iya. Oh, sihat, junior, junior. <laughs> no. eh tapi aku mau nyambung cerita yang tadi tuh yeah. waktu kamu sempat vakum tiba-tiba debowo datang ke rumahmu kasih hmm. lihat dan kasih dengar lagu itu yeah. karena kemarin waktu aku ngundang nah itu yeah. ada ceritanya nih yeah. Ini ada ceritanya yeah. nih ya yes. yes. <laughs> yeah. kita mengklarifikasi di sini <laughs> <laughs> ceritanya <laughs> di. karena bener kan ngomongan dia ya kan cerita nah, ini beneran nah, nih nah. ini, Istri ini bohong bukan betul. bohong bukan masalah bohong ini kejujurannya dia Iya bener tapi aku ini jujur apa nih jujur ketanita maaf jujur <laughs> eh, eh, jujur bang yos <laughs> jujur bang sih <laughs> jadi kita klar, klarifikasi jadi kan itu sempat vakum tiba-tiba dia bawa ya. ke tempat doni dona aku ada gini gini hmm. gini gini gini hmm. terus kamu izinkan gitarnya kan Iya yeah. kan di situ baru hilang baru yeah. datang Lanang, yeah. kamu ngomong sama Lanang, yeah. Nang di bawah bla, bla bla bla bla coba denger ini mm. karena waktu di tempatnya waktu podcastnya si Lanang oh, karena... sengaja tak putus biar orang kok diputus sih ceritanya itu kan cerita di bawah gini gini, ya, emang sengaja tak putus okay, biar yeah, dia yeah. dia penasaran, yeah. <laughs> <laughs> ya kan? Nah yeah. sekarang nih Bumberman dan yeah. ceritanya Doni ya gini dia versinya, terus Lanang datang sana begitu apa namanya Doni bilang nih dia bawa ke sini nih hmm. lagunya gini gimana ini nah, so, udah seru, aku, nih, seru, seru aku, nih seru udah udah deal sama dia bawaan <laughs> uh, tak gini dia dek aku kasih ngisi gitar satu lagu di lagu barumu ya ya, ya loh biasanya nggak ya. apa-apa ada nah. Oke okay, deh tak nah, denger dengerin lagu yang, ya. yang lain ya ya biasa waktu proses denger dengerin sama apa buat arrangement ya ya kulik kulik lah nah, waktu itu kan aku juga aktif sama Mister Botak, ya. ya, jadi kita harusnya si silana. Terus, nah pas pada suatu saat dia ada manggung di Akasaka, hmm. manggung di Akasaka, kita cek, cek, cek, sama saya belum pernah ngomong sama dia masa ini. Hmm. Pas ada kebetulan berdua di panggung berdua, berdua, lagi-lagi suasananya. Si Dewa O datang uh, sempat ke rumah, saya tahu dia kayak gini dia ah, tersinya, tersinya deh. Nah. <laughs> kayak dia tuh ya fair aja ya, ya fair. Fair. kamu kan mungkin orang namanya masih ya zaman itu kan ya, ada ada rasa kurang gimana kan ya, mungkin dia pernah merasa gimana ya. aku gak mau kamu aja dah jangan ah, itu, kamu lupain yang gini-gini kita -gini, ya, ya. ya. kan ini untuk banyak orang bukan-bukan ya. kita aja kalau ya yang bertiga aja ya, ya. gitu. Ini cerita belum belum ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu. Belum oh, oh, ada yang tahu. Aduh, aduh. Oh, <laughs> <soal> <laughs> mungkin. Bukankahnya keren seru nih. Iya itu udah. Akhirnya, aku waktu itu sampai malam kan udah tidak mau dia. Hmm. Aku bingung nyari hmm. main bass. Maksudku, dia yang, yang terbesit waktu itu. Oke okay, aku jalan berdua aja dulu. Hmm. Karena dia udah tidak mau. Apalagi lihat mukanya lanang itu kan suka malas. Memang dia enakin nah, <laughs> gitu, <laughs> gitu, <laughs> ya. Males gitu Ya udah coba berdua Nanti pelan-pelan ngajak dia hmm. ya, Mungkin setelah dilihat uh, Gimana yeah. kita jalan dulu uh, Udah udah tambah stres malamnya Ada ya, akan tetep aja sama si Mr. Bota Akhirnya uh, Dia nilai perut gak rasa lahir gimana hmm. Dia dia mau yeah. gitu Tapi cariin drama yang bagus gitu. Oh Itu gitu Itu dia bilang yeah. Karena dan tuh tipenya orangnya musik, musikalitasnya hmm. tuh begini kok nya harus yang anak atau gimana ya ya agak-agak cerewet dikit ya, lah ya gitu. karena dia pingin sesuatu yang ya, baik iya ya ya. kalau aku kan sama dia bawa kadang toko kita ya udah yang asik ya gitu ya, kan? ya enjoy ya nah, gitu kalau oh, dari ini susah nang apalagi dibandingin sama yang yang lain dulu kan mungkin dia lumayan gitu jadi hari ini itu kita pakai gambar yang memang biasa dipakai Mas di itu. Hmm. Itu udah tapi tak ajak dia latihan dulu karena lagu yang lain udah aku rekam duluan hmm. tanpa dia. Ada lagu di, di album Dewo akhirnya Akhirnya Dewo tak kasih tahu lanang mau gabung deh. Woi dia, Woy, dia, hmm. dia mungkin tidak ya, lagi ya, ya, ya. ini dia, semangatnya dia, dia buat dua lagu lagi. Ah. supaya lanang kita ber tiga ya, yang ya. yang giniin buat lagu ini, tak buatin lagu lagi dua deh salah lagu. Tunggung. Eh, tunggu ya? ya. Itu sama lagu ini. Ya, ada uh, jujur, jujur langit. langit. Dibuatin spesial. Ya, langit, <coughs> ya. langit. Di spesial uh, dibuatin spesial untuk supaya kita arrangement bareng. Dapat-dapat ya. lagi. ya kita latihan misterinya. Iya, ya. nyari ke misterinya. Ya. Apa ke misterinya lagi itu? Iya. Jadi kita latihan, mau Nah Lanang, kan sebelumnya dia nol nolak nolak dulu. Mungkin karena dia belum belum ketemu ya. Hmm. Kira setelah kita ketemu ber bertiga, ngomongin lama-lama, dia bawa juga fresh kayaknya hmm. dia. ya coy, udah, oh dia ya semangat dia. ya, oh, oh, oh, oh gini-gini gitu. Dia nah, kalau ceritanya Lanang tuh, hmm. dia datang ke studioku, hmm. katanya dia, e, Doni bilang, Nang, ini lagunya dia bawa, keh. <cuk> Bukain ken sih, katanya. <tih <tih gitu, ya, ya, ya, Ini kita lanjutin nih, kita lanjut nih. Nih, ada nih. Lagu apa tuh? <tih>, nih, lu ngilang nih. Udah Bila dibilang nih iya. lagunya nih. Coba dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Setel, gugur jadi jidul. Mana gue baru denger aja. Nembak nah lagunya, iya. katanya dibilang. Tapi masih dia gaib. Eng, jasa, bang. Memang itu kayaknya Tapi, tapi dalam dia bilang, "Mas, aku gak diajak nih." <tih> Wah, udah banyak dia, ya udah, ya, yeah. gak yeah, yeah. yeah. yang bilang ini beneran. Iya, iya, aku udah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, iya, iya, lagu gunggung iya, iya, di Ya, penonton. Sumpah kalau kita berdua itu penonton ikut kita. Iya, ya. Ya. Wih, Sampai segitunya ya. Iya, karena mungkin, dah kita jadi satu itu mungkin kalau kita sendiri-sendiri nggak terlalu tiadat energinya. Nah, kalau dari ketemu tuh kan bahaya. Uh, ya. Gitu maksudnya saling mengeluarkan. Wah, gitu lah. Gitu. Memang, memang bahaya kalian Kalau udah gabung tuh bahaya, ngeri, ngeri, ngeri. <laughs> bahaya. di bantai, rata itu semuanya di <laughs> Don aku potong sebentar dong. Yeah. Di sini juga kita di bom ini. Pot bom ini kita yeah. di... Apa namanya? Istilahnya tuh kita membantu... Membantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita... Tahu lah, zaman-zaman sekarang memang yeah. Zaman semua putar setir banting haluan. Yeah. Wih, bukan putar haluan banting setir. <laughs> putar setir banting haluan. ya, jadi kita ya saling berbagi yeah. rasa berbagi cinta. <laughs> Di sini <laughs> Di sini kita punya teman yang coba Apa UKM. Ini hmm. uh, tirte Pengentek Sebang. <laughs> oh gitu. Air yeah. membuat kita tambah ganteng kalau <laughs> indonesia Indonesianya kan. <laughs> Wih, eh hey, kan <laughs> tuh kan. Ini, ini kelas. Jadi boleh dicoba. Kalau emang oke, okay. kalau tidak keberatan berarti hmm. ringan ya. <laughs> <laughs> ya. Kalau tidak ringan berarti Iya. Ya. <laughs> Jadi silakan Kita coba aja. Memang, emang gimana rasanya? Kemarin-kemarin juga udah aku cobain siapa? Kemarin siapa aja ya ke sini Ada Bobi juga sini. Ya. Dan suka dia. Ini fermentasinya memang bukan-bukan fermentasi yang mengandung bahaya lah. Fermentasinya tidak mengandung kadar-kadar korupsi itu nggak ada. gitu. Oh, Berarti dia mengandung alkohol. Oh itu. Bahasa oh, <laughs> <laughs> ngomong. Kan? Biasanya sih dia fermentasinya tuh yang permen banget. <laughs> nah, oh soalnya Ya bisa didapatkan. Di mana nih? Ya? Rahasia. Oh gitu. Rahasia. Terus gini, disuruh sini di Oh nanti di ini ya. Kan ada, kan? Oh ada ya. Pokoknya, Usang pokoknya ya. Ah. para bomber dan bomberati Holy Tirta itu Holy. bukan ya? Thir, oh, oh Holy Water. Water kan Tirta <laughs> <laughs> Tapi namanya Holy Water ya. Aku salah selalu. Tapi dari kesalahan itu. <laughs> Oke okay, okay. banyak ngomong. Aku bilang, <laughs> <laughs> ya yuk. bisa Ini bukan pengentak sembang tapi pengentak bukan minuman muka jelek silakan dong kalau mau nyoba dikit aja ya biar ada aja rasanya entak sembang guys habis ini kita akan menyanyikan lagu terakhir dari Doni lagu pertama yang terakhir, wuih, janganlah, jangan. Wui, mantap, ini mantap ya nembak dia, ya. wuih langsung naga langsung tak sepuh, <laughs> lanjut dong, lanjut dong. lanjut cerita, kan. kan. kan. <tuk> kan. nah, eh lagi satu lah, bentar ntar lu lagi satu, biar biar biar sekalian kita hari ini juga makan siang ini tadi sudah oh, yeah. dikirimin sama mana dia Bobby Bobby ba -ba -ba babi Guling chandra, oh, yeah. coba Bobby kita kasih cip. lihat kesini biar dia tahu bahwa kita bukan apa namanya uh, mengada-ngada tapi benar-benar nggak makan babi nggak hmm. boleh ini ini ini ini, ini Doni nih ya. ya aku hanya kasih lihat aja di sini babi guling general ini king size ya, ya. boleh dibuka nih nggak apa-apa nggak usah ya gak usah dibuka ya pokoknya king size ngeri lah, pokoknya isinya Wey. tuh benar-benar benar-benar size yang king lah <laughs> kulitnya tuh kayak tehal-tehal <laughs> tehal. bisa bayangin kan bagaimana sama lagi satu kita di sini juga uh, diberi kesempatan untuk mencicipi dari sahabat kita juga yaitu dari warung Betawah beralamat Jalan Mertasari satu perumahan Geraha Pesona nomor 23 nanti kalau kalau bingung nanti editornya ketikin ya editornya ya, ya itu. itu beralamat di the karya nomor teleponnya disebutin nih nanti di DM lagi nggak usah lah nomor teleponnya enggak usah disebutin ya yang pasti warung betawah terima kasih tawahnya memang bener-bener tawah ya tawah, tawah, <laughs> sama bencri eh, Keren, C. Yang memang benar-benar keren, oh, Ya, kelihatan asli, mancing. asli. Iya, lu. Oh iya, ya. so, kamu, kamu, kamu, <laughs> ya? kamu, <Kenapa laughs> ya? kan sama kamu, <laughs> <laughs> lanjut dong, lanjut kamu, itu kamu, cerita itu keren tuh, cerita uh, tadi tuh keren yang kamu, ya dari kamu, kamu, akhirnya kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, berarti? ke kamu, ya? eh kamu, ke kamu, ya? kamu, ya. kamu, Iya, itu uh, rilis album itu, nah kita mulai tantangannya, gimana fans yang dulu balik lagi, maksudnya yang yang, yang waktu kita yang masih, yang itu karena waktu mungkin waktu kita vakum atau itu kan banyak mereka, yang kecewa, ya, mereka, banyak mereka, yang kata hati, oh, mereka nggak sampai bunuh diri, <laughs> <laughs> kecam, ya gitulah, maksudnya. Uh, waktu itu juga bawah sudah buat uh, nama fans waktu dulu waktu pertama itu belum ada nama fans itu belum zaman dulu itu cuma nanunya ada ada apa ya, kalau saya, oh, nah, kurang aku. tahu saya oh, tapi oh, kayaknya oh, si pernah denger, ya. sih pernah dengar sih kalau belum ada sekarang aku lolo. tidak selalu mengikuti permusikan selalu <laughs> oh, iya? ya, yang kamu ikutin aku enggak zaman itu aku masih tinggal di, di daerah <laughs> yang beda, beda planet <tuk> tuh loh. daerah Simbawe yang ke oh, ke timur sana aku jarang <tuk> ya. <tuk> ya, ya Ya ya ya, tahu ya. lah, keren keren keren. Nah itu dah, udah ya. akhirnya tanaman kita kumpulin masa yang dulu lumayan. Jadi dari, nah setelah itu manggung di Akasaka kalau salah, pertama kali promosi masih belum ditutup tuh Akasaka ya? <tuk> belum belum, <tuk> ya benar. <tuk> Kita berapa berapa tahun main di sana? Akhirnya oh, ngomongin uh, kasakar. Iya. Pas dia mau ditutup, pas kita mau main di sana. Uh. Jadi satunya sudah ada balihuk kita di sana uh -huh. di depan Akasaka, Rebunya ditutup. <laughs> <laughs> Jadi balihuk kita itu bertahun-tahun ada di depan kasakar di sebelah mobil polisi. Wih nah, tapi itu, uh, ntar loh kalau ke kasakar bener manggung tuh. Tidak berani sih Wih langsung langsung di kota Aku main gitar aja. <laughs> Tapi panggungnya di sana keren loh kasak kan? Gimana? Ada yang Ih, saya tahu itu. Oh, suka keluar paling. Woi, jangan bilang-bilang. <laughs> panggungnya <laughs> bening <bro>. loh. <laughs> Astaga, <laughs> <laughs> ya. Kan. Berarti panggungnya di dalam. <laughs> manggung gitu di sana kan panggung, manggung gitu. <laughs> <laughs> apa manggung? <laughs> ya gitu, jadi setelah itu apa balik lagi versi yang lama dan ada penambahan karena kan waktu luar yang dulu itu kan tahun 2004 gitu yang tahun 2004 itu sudah taman SMA tahun waktu kita balik yang kedua tahun 2012 itu, kan sama, itu sudah sorry sorry don itu kan tiga album kan kalian masih sama Enggak waktu dari dari, dari Trash nama maksud itu kan tiga album masih kan empat, kan? empat album tuh kan berarti 2004 200 eh 5. 2004 2000 sampai 2007 lah gitu. selesai itu ya apa ya. maksudnya bukan selesai namanya uh, ya puih lah ya puih sementara ya, lah <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya ya itu ya. Ya, gitu, ya. tidak Lumayan. nah maksudnya yang susah itu karena yang fans kita yang dulu itu kan mungkin sudah berumur dan namanya orang sudah berumur kan pasti fokusnya di hidup tuh beda mungkin hmm. yang sudah uh, apa namanya dengan rumah tangganya masing-masing, yeah. jadi susah untuk kita. Jadi kita harus nyari fans baru yang yeah, yang berumur yeah. lagi begi-begi yeah, yeah, gitu. Yeah. Itu ya, tapi akhirnya bisa berjalan. Aku jujur kalau sama lolot band ini aku eh, gimana ya? Itu punya tempat tempatnya berbeda di hati. Kalau lolot band itu tempatnya di hatiku itu berbeda. Tidak seperti band-band lain. Aku nge-fan banyak sama band, tapi kalau untuk lolot ini sangat beda memangku eh uh, Satu dia berani, rebel. Benar, yeah. bagi aku tuh rebel, mm -hmm. karena dari zamannya pelak pelok, tiba-tiba oh, joker, yeah. oh. ajar, yeah. itu membuat satu trending baru. Dan itu memang Bali banget, mm. karena nggak pernah aku dengar lagunya lolot yang bercampur ya mm. bahasanya, oh, apanya. Yeah. Yeah, dia benar-benar kecuali yeah. di Tandung ya, lain di Tandung ada campur campurannya ada timpal loh. <laughs> ya, kalau Lolet tuh gitu bagi aku tuh dia memang jujur aja. Dia satu band yang aku punya hati tersendiri di sana. Dia punya karakternya. Iya, karakternya berbeda, attitude-nya juga teman-teman juga asik banget dan mungkin juga karena aku kenal kalian juga. Cukup lah. Cukup-cukup ya. cukup lah. Cukup yang cukup lah cukup yang cukup ya kan aku tahu Don ini udah nakalnya loh tapi aku gak mau cerita kenakalannya dia tapi <tabih> dia tuh memang bener-bener nakal dan nakalnya tuh diam-diam-diam aku bilang diam-diam hilang. Diam. aja kemana nih orangnya tiba-tiba ilmu menghilang, yeah, <tabih> dia wah Doni ini, weh mematikan ya <tabih> E, banyak yang sudah jatuh korban sebenarnya semua harus mungkin gitu. <tampak> ya. <tampak> <tampak> <Biasanya, anakal, tampak> jadi ujung band <tampak> <tampak> <tampak> ya, kan itu salah satu grup band yang di Bali ini memang fenomenal dan memang benar-benar fenomenal. Cuma tapi ya, cuma sekarang itu susahnya gini, karena kita kan udah lama nih. Hmm. Yang perlu kita pikirkan tuh regenerasi. Masa kita akan menua-menua-menua dan menghilang hmm. tanpa ada regenerasi kan? gak yakin sih kalau aku menghilang lolot itu. Lolot itu, bisa... lolot itu kayak highlander ya, abadi nih kalau di penggal kepalanya baru hilang ya gitu mak setidaknya kita harus menyiapkan <tuh> ini bukan sih anak kita langsung saya pakai karena generasi baru generasi baru dan dan memang musiknya juga ya kayak tadi uh, ada karakternya kuat kita yeah. nggak lihat kan contohnya ya. nah, kan? karakter metal dah ikutan metalnya yeah. pang nih. nah lolotnya stabil loh ya dan karakternya sebenarnya ke mana mana juga mungkin kayak metal kita punya lagu ini iya yeah. Iya. Yeah. Dia ya, kalau bisa ada band yang begitu juga gitu loh dia bukan dari warna musiknya tapi dari energinya gitu itu yang attitude nya juga iya attitude nya dia bukan dia mau main lagu apapun generinya ya, ya, itu ya. dia iya iya itu yang penting kan karena kan selalu ngikut oh generinya harus gini, harus gini gitu jadi generinya yang dilihat bukan bukan bukan secara keseluruhan band sama kayak karena beda dia punya lagu. ya Aku lihat sih orang. Kalau aku nggak tahu orang-orang kadang speednya dia Halloween gitu. Jadi dari speednya. Metal. Jadi mungkin pang ini Jadi lebih lebih ke band. Don merasa nggak kalau dirimu tuh diidolakan orang? Wah, wow. <laughs> <Wow. laughs> Ini pertanyaan nih. Merasa gak dirimu tuh di, diidolakan orang? Banyak orang-orang generasi Bali ini, terutama gitarisnya ya, dari hmm. dari anak-anak pemusik itu hmm. mengidolakan dirimu. Kamu merasa nggak? Kalau secara merasa <laughs> um... bijak banget loh dia. Iya <laughs> <laughs> <enggak>, karena, <laughs> karena kan sekarang zamannya gini, zaman ya, sosmed ya. Iya, Terus iya. Orang komen idola, idola, dolar, sih dolar, uh, sampai dolar, orang bisa menjadi idola dolar, ya, dolar, iya. tapi, tapi merasa dolar, <laughs> <laughs> iya. <Usah juga laughs> bukan, bukan, ya. tapi dolar, dolar, merasa dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, pede dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, dolar, Melihat tabe ini lebih junior dari hmm. dia main kita aku kadang-kadang aku nggak bisa kayak dia sering gitu hmm. sering ber kadang-kadang malah latihan di rumah bisa nggak aku kayak dia gitu. sering nggak nggak pede gitu makanya oh, di bank kalau parontain kan kadang-kadang atau tahu jualan kan orang yang perfect gitu yeah. cuma cuma ya ini apa namanya uh, di sosmed kalau orang ngakuin tuh dia ya jadi beban apa atau jadi tanggung jawab aja sih ah. jadi kita harus itu karena karena yang buat aku tuh uh, jangan sosmed terus terang kan jangan sosmed iya lo sialan banget aku aja nge dm dia aja gak pernah dibalas kurang ajar nantinya ya tapi gak masalah sih aku tahu dia terlalu banyak fans ya kan kalau banyak fans yang gimana dia tuh nggak mungkin nggak mungkin dia tuh harus apa dibalas dikomenin satu-satu ya kan yang secukupnya aja tapi kalau yang nge dmnya berlawan jenis, ucepat sih orangnya, gitu. deh. Uih, ini orang ini berbahaya nih. Tapi nggak lah. Istiqomah kan? tuh ya. <tuk> ya ibu, bu. <tuk> ya gitu. Jadi kadang jadi tanggung jawabnya sih. Masak, ini dolang, ngawur, ngawur kayak gitu. itu. Tuanya sih sembaya. Kalau masa jadi eh uh, apa atau sombong itu enggak sih. Aina, karena udah, <tuk> lewatin itu, ya? Ya, benar, karena ya. udah lewatin fase itu ya? Iya, benar. Karena udah lewatin fase itu. Makanya banyak dapat sesuatu tuh dari waktu-waktu ikut sama saya di nah. di Bali aku di di, di Jawa tuh aku nggak ada apa-apa sih <laughs> ya. siapa di nawang campur <laughs> itu gitu Saya banyak dapat alas tapi itu. kamu tahu nggak kalau kamu di atas panen tuh auramu berbeda keren oh, pokoknya oh iya. Oh, oh, iya kamu masih laku ya enggak oh, <laughs> siapa bilang <laughs> PD <Pede> banget sih manis <laughs> <laughs> <ada> sekali kamu <laughs> nah <gir> memang Doni kalau dia sepanggung tuh, wih dan dia dia selalu captor, kalau setiap dia manggung di captor tuh bagian partnya dia doang ya kan, wih narsis banget orangnya <murhan> aku, wih pasti melodi melodinya aja di part yang lain nggak dikejar-kejar sama dia. yang penting yang lain. iya, ya gitu. Ya gitu gimana? Ya gitu, <laughs> gitu. ya gitu gitu So, bijak banget Ya gitu gimana? Jelasin lah apa, apa ini, Kenapa? Ini? Oh, gitu. oh, kenapa kalau Kenapa? <laughs> di sosmed selalu Kenapa? selalu Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? gitu. sendiri ku pikir enggak hm, ada yang tahu aku jatuh. Yeah. Karena aku langsung, melodi. Ah, udah lihat enggak ada yang lagi ini kan. Ya. Yeah. Nah, aman nah, aman. nah aman. ternyata gurumu yang datang. <laughs> <jalan. laughs> apa apa <laughs> banyak ada <laughs> hampir rumah aku santai aku. Kini, kini, kini ada nah, loh, Ku lihat nah, pagi besok paginya di YouTube dan nah, kita harus lolot jatuh Ah, <laughs> gitu. Aku, tapi aku nggak mau bahas itu karena udah dibahas sama kamera iya, itu nggak iya, iya, iya, usah dibahas iya. itu nggak iya. penting itu jatuh di panggung kalau <gulis daripada diri> <gulis daripada diri> nggak kalau iya. yang ditunggu tuh waktu di panggung tuh Doni tiba-tiba dia skip lupa <gulis daripada diri> nih <Reng>, apa nih itu sering kalau lolos manggungnya nggak pernah hati ya yeah. kalau coba dah tanya Ya, <laughs> nah, <dalla dia. laughs> yang paling parah kan, lagu yang nak pernah dibawain, dibawain yang kemarin. kemarin, kemarin lagu terus udah di diukur, langsung aja bawa Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, iya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, musik udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Halo. Halo iya. Berarti kita sekarang ngomongin sisi lain dari bermusik. Iya, Nah, Selama ini kita tahulah sosok Doni Lesmana ini seorang sosok gitaris yes. lolot band ini. Wih. Tidak lupa tidak lepaslah namanya dari musik ya kan. Hmm. Tapi kita ngomong sisi lain dari Doni Lesmana selain musik. aku tahu tiap hari kamu sampai di rumah ada studio tahu aku semua. Enggak sisi lainnya. Sisi lain, ya? sisi lain. Sisi lain hmm. dari Doni, kalau selama ini apalagi zamannya sekarang. S kan? Manggung jarang, apa jarang. Jujur aja, jangan ya. kan kita-kitalah siapapun band besar di Indonesia itu pun juga. Waduh, kain-kain deh sekarang ya kan. Mundutnya ke bawah ya, kain-kain. Ya, ya. ya. ya, <laughs> <laughs> apa yang dikerjain, Don? Selama tidak ada pekerjaan, pokoknya bukan bermusik. Selain bermusik itu, kesari yang ngapain? sebenarnya. sekarang-sekarangnya apalagi? Usaha-usaha usaha apa gitu? Enggak, kalau, kalau usaha kalau. samping kiri samping kanan Eh, <laughs> uh, sering bantu istri ini di usahanya ya. Terus di rumah paling kayak aku kan suka ini sebenarnya. suka IT, ke nah. komputer gitu. Oh iya yang yang enggak produktif sebenarnya. <laughs> Wih tapi game kan kenceng loh. Kalau kita, oke okay, ya, aku ya. nonton gamer gamer itu, itu aja sih sebenarnya nggak ada ngapa -ngapa apa ngapain ya, terlalu. Karena tak pikir kalau nggak mau musik ini diganti. Hmm. Apa ya? Aku tata, kan juga main musik tuh tetap fokus gitu maksudnya ya, di musik aja. Enggak juga untuk nyari duit kan. Aku memang suka main musik hmm. atau buat musik atau apalah gitu mencerkan saja dia nggak <tus> mau diganggu kalau zaman aku masih masih zaman dulu masih anak juga belum belum ngerepotin gitu banyak kan suka mancing yeah. <gat> amati, suka mancing suka traveling suka IT juga tuh temen gue tuh suka <tus> <tus> gitu juga jadi itu sih pokoknya selain bermusik berarti tidak ngapa-ngapain enggak cuci bajunya. Sampai <laughs> cuci baju di rumah. Iyalah, sampai mencuci. <laughs> gitu. Itu aja. Ya, enggak ada pekerjaan Gak, di rumahnya nganter-nganteran sekolah mungkin. Enggak ada, oh, enggak ada sekolah sekarang ya? Ya apalagi sekarang. Wis, zaman ini terlalu hmm. <laughs> Tuh, mestinya sekolah itu harus tetap ada. <laughs> Tapi besaran nak terlalu pengin apa berubah hal haluat. Pengin pandemi ini cepat berakhir dan kita lagi melakukan satu yang dulu kita pernah emang yakin pandemi ini akan berakhir <laughs> loh kan aku bertanya kalau mau bertanya sesat di jalan ya. loh kalau nggak salah ya yang aku tahu tapi nah. aku bukannya memastikan juga ya gak baca-baca ya katanya pertengahan ini masalah apa si covid ini kayaknya gak akan hilang ya. entah tuh. Isunya atau apalah aku ya. gak ntar ngerti ya Apakah dia ada atau gimana Tapi gak akan hilang Cuma aku pingin Polisata terutama di Bali ini. Ya. Open border lah istilahnya Wih, oh. bahasa jalan. Oh, apa kan yang aku Open border? <laughs> open border <apa> open booking? <laughs> <laughs> ya gitu lah, gitu Katanya, Juli kalau nasional udah-udah Juli? -kenal ini. Oh sekarang belum Juli ya? Belum, kawan. Belum, <laughs> belum ya? ya gitu jadi tak tunggu aja tapi sekarang udah mulai kalau konser mini konser udah ada udah okay. ada izinnya ya kemarin kan juga main tapi itu kan mid end grade ya pura pura aja udah konser mid end grade lah keren tuh asli tuh ada di di, di, uh, di grup katanya di pjn kita akan konser juga. Uy, ya. kapan tuh kapan tuh kasih tahu lah Enggak uh -oh. boleh <laughs> nggak serius itu main ini. apa virtual atau nah. ini Masuk. apa tuh entah, entah, entah. Kan boleh mah kosong. Ini oh, ya. grup nolak band. Boleh ya, <laughs> rahasia ya. nih. Aku enggak ada loh di situ. SST <laughs> <laughs> di Bejen. Budget sekian. Ah, <laughs> Mari bawa baru. Yuk. Lanang happy, yuk. Indra <laughs> gitu, eh Indra ini. Jet nah, aku belum nih. Oh, khas. Udah. Oh, di Bejen tanggal 25 Juni. Oh, ya. SST kalau udah mulai. Yakin ya. mau konser? Melayu. kesehatan. Orkes. <tuk umat> gitu, gitu. Dan? Udah berapa lama sih ini kita nih? Belum, belum ya, uh, wih, cepet ya, cepet ya, wih, padahal sebentar rasanya, yaudah sebelum kita berpisah, apa namanya, kasihlah motivasi sedikit lah buat anak-anak generasi zaman now sekarang, milenial zaman now, ya generasimu untuk anak-anakmu, untuk generasi generasi anak-anakmu juga, sosok dari seorang dunia kan paling tidak, uh, apa namanya, kata-katanya kan, apa istilahnya, ucapannya kan,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 masih, <laughs> jangan menyerah, jangan menyerah Sekarang kan gampang ya, gitu. okay. tarian, tarian. Jadi apa-apa gampang Jadi kadang terlalu menggampangkan ah. sesuatu. Jadi baru bisa sedikit sudah ini hmm. Padahal banyak uh, usaha yang harus dikeluarkan Untuk mendapatkan sesuatu yang bagus gitu. Poinnya? Poinnya tetap berusaha <laughs> <laughs>